Aku seorang Kristen sejak lahir. Keluargaku adalah keluarga Kristen yang, ya kata orang sih keluarga Kristen yang saleh. Sejak kecil, aku diajarkan untuk rajin beribadah, baik di rumah maupun di gereja. Hal Bapak kami di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari baru yang kepada kami, untuk kehidupan dan keberadaan kami. Di pagi hari aku gini. juga sudah pernah baca kitab sampai selesai loh Mulai kitab kejadian sampai Wahyu. Aku hafal jumlah kitab dalam alkitab Aku juga hafal semua yang diajarkan sejak kecil di sekolah minggu Hari ini, hari ini, harinya Tuhan Ingat kan? Lagu sekolah minggu itu Ya, aku sudah rajin ke gereja mulai dari sekolah minggu Buat keluarga kami, hari minggu identik dengan hari ibadah Kacau cuy, tadi gua ketiduran Sama gua juga Emang pendeta yang ngantuk ya? biar main game ini <laughs> <Asalnya, gulau> ini bicara soal pelayanan aku juga rajin terlibat dalam kepanitiaan kepanitiaan di gereja boleh dibilang aku ini juga di gereja lah eh gimana nih nanti acara lomba kita dekorasinya udah siap belum ya e Ella dari tadi cuma ngomongin gitu doang. Ah, itu doang itu rumanggampang ah nggak usah pakai rapat juga jadi cuma cepil waduh santai like, aja deh bro gue udah bertahun-tahun jadi panik ya jadi rumanggampang gampang, usah pakai rapat juga ah, jadi ya lah, kali Pokoknya, menurutku kehidupan rohaniku sudah cukup ideal Sampai Suatu hari, pertanyaan-pertanyaan yang selama ini selalu kupendam dalam-dalam Kembali mencuat di pikiranku Dan membuatku sangat terganggu Kenapa kehidupanku rasanya tidak ada bedanya dengan orang-orang lain Yang menurutku sih, kalah rohani lah dari aku Mana pergiya damai sejahtera yang kata orang dimiliki oleh anak-anak Tuhan? Papa selalu penuhi. Ah. Oh. Kenapa keluarga Kristen lain bisa terlihat begitu harmonis dan bahagia? Sedangkan keluargaku? Kata-kata kasar sudah terbiasa kudengar di rumah, terbiasa juga kuucapkan sehari-hari. Jadi, apa yang membuat aku yang orang Kristen ini berbeda dengan yang lain? Pertanyaan-pertanyaan itu semakin menghantuiku hingga suatu hari Arah kota penyekan, Tapi tersinggung sedikit saja langsung kecewa sekali aja. Hei, katanya, lain kata kataja. Kristen jangan cuma wacana, harus ada buahnya Jadi ternyata apa yang kulakukan selama ini belum cukup Rajin ibadah, pelayanan, tidak ada artinya selama aku belum berbuah Ya Tuhan, ampunilah aku ya Tuhan Yang belum menunjukkan pertobatan melalui perubahan pikiran Yang belum menunjukkan pertobatan melalui perubahan hati Yang belum menunjukkan pertobatan melalui perubahan hidup Supaya aku dilayakan menjadi pembawa berita terang kelahiranmu bagi orang-orang di sekitarku ya Tuhan terima kasih ya Tuhan, amin